biang, ini cilik? Cilik, lebih lebih sedikit, lebih Waktu cilik dihitung, sedikitnya ribet ya. seru! Kalau ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, Rasa Luar Siti Ung dagang jamu bisa beli Kamu bisa Bisa kuntilanak Nggak, Bayi, bayi Bisa mau lebih bisa, bisa suarae goleh mama, mama papa papa kan apa pening suara buta apa bisa Cing Kian, Cing Ada Hahahaha Kirik, Lampu-lampu belum belum u ini kan pet pet, bisa, <tuk> suara itu, suara tung, suara tung, bisa, suara kayak, gimana, manuk, apa gue Mentut mentut mentut mentut mentut